Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe dan aktifkan juga notifikasi lonceng. Halo teman-teman, berjumpa lagi di YouTube channel saya, sony Purniawan ya. Dan apa kabar saat ini? Saya doakan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, tanpa apanya lebar, kali ini saya akan menginformasikan aplikasi pinjaman online untuk metode pencairannya bisa menggunakan e-wallet ya atau bisa juga menggunakan dana dan bisa juga menggunakan ovo Nah sebelum lanjut pembahasan saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan teman-teman subscribe terlebih dahulu dan aktifkan notifikasi loncengnya dan bagi teman-teman yang mungkin saat ini baru bergabung saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung ya Oke kita lanjut saja untuk pembahasan kali ini ya Nah, jadi untuk nama aplikasinya yaitu aplikasi kotak uang Nah sebelumnya saya akan review terlebih dahulu ya mengenai aplikasi kotak uang ini Nah aplikasi kotak uang ini yaitu aplikasi pinjaman online untuk legalitasnya belum terdaftar di OJK ya nah, jadi bagi teman-teman yang sekiranya gagal bayar di aplikasi ini Silahkan teman-teman nanti bisa diperkuat ya untuk mentalnya pribadi ya Karena sudah jelas aplikasi jamaah online ilegal ini jika kita gagal bayar ataupun telat bayar maka pihak debt collector dari aplikasi ini akan meneror kita pribadi ya dan e, ke kontak yang ada di handphone kita dan, maka dari itu silakan teman-teman yang ingin mengajukan nanti bisa dikondisikan terlebih dahulu untuk kontak teleponnya ya baik kontak e, kontak darurat ataupun kontak yang ada di handphone kita Nah silahkan teman-teman nanti bisa dikondisikan terlebih dahulu ya Nah aplikasi kotak uang ini yaitu eh, Masih terbukti memberikan limit pinjaman kepada nasabah baru ya Nah yang mana aplikasi kotak uang ini yaitu keluarga dari KSP ya atau kooperasi Nah di sini teman-teman nanti untuk cara mengajukannya seperti biasa ya Dan untuk saran saya supaya pengajuan teman-teman di ACC silakan teman-teman nanti bisa isi informasi data pinjaman di sini selengkap, selengkap mungkin ya nah, seperti nama alamat tempat tanggal lahir dan informasi yang lainnya silakan nanti teman-teman isi serakurat mungkin ya nah silakan nanti teman-teman yang ingin mengajukan bisa mendownload aplikasi ini di Google Play Store ya dan untuk limit maksimal di aplikasi ini yaitu sebesar 2 juta rupiah nah biasanya untuk jumlah limit pinjaman biasanya disesuaikan dari kelengkapan data pribadi kita ya nah maka dari itu silakan teman-teman jika limitnya ingin besar silakan teman-teman isi selengkap mungkin nah begitu pun untuk data tambahan ya nah silakan teman-teman nanti bisa uh, cantumkan saja atau bisa upload ya Bukti pekerjaan yang lainnya selengkap mungkin. Nah, nanti, untuk metode pencairan di aplikasi Kotak Uang wow ini, jika teman-teman belum memiliki rekening bank pribadi, nanti pada saat memasukkan nomor rekening, silakan teman-teman nanti bisa memasukkan nomor rekening, yaitu menggunakan nomor handphone kalian yang terdaftar di Dana ataupun di OVO. Ya, silakan teman-teman nanti pilih salah satu dari metode penjara tersebut nah tapi dengan dengan syarat silakan teman-teman nanti uh, pada saat mencantumkan nomor rekening uh, rekening bank ya nah nanti teman-teman diawali dengan kode virtual uh, seumpama uh, dana melalui permata ya nah nanti silakan teman-teman bisa cek terlebih dahulu untuk kode virtual di awalnya itu berapa ya Nah begitupun untuk OVO juga sama ya nanti diawali dengan kode terlebih dahulu ya biasanya kalau OVO itu banknya CMB Niaga ya nah, silahkan nanti teman-teman bisa dicek terlebih dahulu untuk kode virtualnya nah, saya rasa teman-teman bisa memahami ya Oke mungkin sampai sini teman-teman bisa memahami video saya kali ini jika ada kekurangan ataupun teman-teman masih belum paham Silahkan teman-teman yang ingin sharing Silahkan teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya Oke sampai sini dulu video saya hari ini Kurang lebihnya saya mohon maaf Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh